Mohon bimbingan agar terhindar dari perasaan gelisah, dan mohon ketenangan hati dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat menikmati banyak hari dengan berbagai warna kehidupan. Mulai dari senang hingga sedih, marah dan gembira, kecewa hingga bersukacita. Semuanya warna hidup yang kami syukuri. Setiap kejadian memiliki manfaat. Setiap peristiwa buruk memiliki hikmah dan pelajaran yang bisa kami petik. Setiap apa yang kami alami adalah merupakan bagian dari rencanamu untuk menguatkan kami, membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Tuhan, kadangkala -kadang masalah kerja membuat kami merasa terpuruk sehingga berpikir negatif bahwa masalah ini tidak bisa kami selesaikan. Bantulah kami Tuhan, bimbinglah kami agar terhindar dari perasaan gelisah, dan tenangkan hati kami, dan lebarkan pikiran kami, agar dapat menemukan jalan keluar dari perasaan kaburuk yang ada dalam pikiran kami. Jadilah penopang kami di waktu penat, penghiburan saat kami ditimpa kesedihan. Jadilah pula tongkat kami di jalan yang sulit, dan pelabuhan yang aman saat bahtera kami terancam karam Semoga di bawah pimpinanmu Kami siap dan tabah menghadapi segala kesulitan dan bahaya Semua ini kami panjatkan dengan perantaran Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Bapa kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu